What's up, school fans? Welcome back to Time Man Balik lagi pada kiparila dan selamat datang di kelas Time Out hari ini. Time Out geng, wah gue yakin nih baik dari kalian bisa nungguin episode Time Out hari ini nih. Kalian pasti pengen melihat kekecewaan dan juga kesedihan gue karena Clippers gue bener-bener cukup banget kemarin dan dibantai juga sama Darian Fox dan juga Malik Monk, nyesek banget sih. Gue asli nyesek banget lihat Clippers gua kalah kayak gitu. Apalagi di kuarter keempat, kemarin gue udah cukup yakin nih ya, di sisa dua setengah menit itu bahwa semuanya akan berakhir dengan indah di debutnya Brody. Gue udah siap banget bikin time out dengan full senyum dan juga dengan kebanggaan. Wah, gua akan banggain Brody bahwa dia masuk ke Clippers. Clippers gue akan jago. Ternyata. Itu semua salah guys Tapi <tuh> paling sih gue ngeliat Aaron Lu ngelatih ya Menurut gue rotasinya ngaco, strategi juga ngaco Dan dia gak mau pamer kedalaman squadnya dia kemarin ini sih menurut gue sih Jadi gue akan beberkan semua nih kekecewaan gue di timeout hari ini Jadi ditunggu aja nanti pasti kelas hari ini um, Yang satu lagi gue akan bahas adalah Kendrick Perkins sih Gue gak kenapa, main gue lagi nonton ESPN Kendrick Perkins tadi gue ngomong bahwa The Golden State Warriors season is over They're not gonna make the playoff Gue kayak, huh? Hai huh, serius? you Gue shock banget sih pas uh, KP ngomong gitu Gue gak pernah ngikutin dia di ESPN Apakah dia sering ngasih take yang salah? Gua rasa mungkin kayak gitu kali ya Karena, gila, yeah, you gonna disrespect the defending champions like that? Gila, gue sih, sih masih panjang season nih, Masih ada 20 game, 22 game Apalagi staff juga mungkin comeback next week So, ya yeah, kita akan bahas tentang take-nya Candid Perkins juga sih Di timeout hari ini Tapi, sebelum kita masuk ke timeout hari ini Pasti akan baik nanyain kok Kenapa nggak bahas tentang love dan juga Perbasi uh, Kalian bisa lihat kan love itu lagi di suspend karena ini Perbasi This is exactly why gue gak pernah bahas mereka Dari mereka ikut join ABL dan mereka tanding di ABL This is exactly the reason why Karena gue dari awal gue udah melihat yang ada something yang error-error aja lah Jadi that's for me, I'm not gonna elaborate uh, lagi tentang itu Karena menurut gue tuh drama yang nggak terlalu penting sih Untuk diperhatiin sama basket Indonesia sih Just not a good Just not a good topic dan juga not good timing aja sih menurut gue sekarang ini. Uh, but, thank you so much guys. Uh, walaupun time timeoutnya telat sehari. Thank you so much udah pengertian sekarang semuanya. Nggak maksa gue untuk bikin time out setiap harinya. Really appreciate that. Though. Really appreciate that. Uh, thank you so much again yang udah join live chat gue juga. Juga main antara SM dan juga Dewa. Seru juga main live chatnya. Uh, semoga kita makin semangat untuk bikin konten basket aja. Jangan lupa kasih like makin banyak like kok makin seneng dan juga makin semangat so once again thank you so much guys for always supporting this channel so now let's start the class and let's get it um, tadi gua baru aja uh, buka HP gua, IG gua pas banget di IG nya Prawira Harum Bandung dan tiba-tiba ada Drake guys di latihan Prawira Harum Bandung. Gila gue shock banget sih. Jadi Brandon <laughs> rambutnya baru. Ada kontrolnya Dari jauh mirip banget. loh, Mirip banget sama Drake. Ya. Gue gak bohong sih. Jadi Wah wow, gila sih. Keren-keren. <laughs> Semoga Brandon dengan rambut barunya bisa jadi player of the series nantinya. Dia masih penasaran tuh. Dia gak jadi-jadi player of the series tuh. Jadi di Solo hopefully prawira harum Bandung gue bisa sapu bersih nantinya. Walaupun gue gak tau sih lawannya mereka siapa aja. Tapi gue harapkan mereka bisa... Undefeated nantinya di... Um, kota Solo... Uh, sedikit bahas tentang All Star aja. Gue udah vote untuk All Star IBL. Gue, gue tadi, gue baru juga ngepost di instastory gue. Gue agak aneh, ternyata pemain asing itu nanti ada empat yang main. Tapi kita coba beli, saya pilih dua. Gue gak make sense menurut gue tadi. Gue pengen pilih... eh. Uh, Cameron Coleman, dan juga gue pengen pilih Anthony Bean. Ternyata Anthony, Anthony Bean itu kagak ada di list-nya. I don't know why. It's so weird gak ada Anthony Bean. Padahal pasti gue yakin banyak dari fans IBL yang pengen ngeliat Anthony Bean main di All-Star. he can dunk, he can shoot threes, he can do everything. Dia pasti bisa entertain semua fans yang IBL. Jadi gue agak bingung kenapa dia gak ada di voting-nya. Dan... Huh, sangat sayang sih menurut gue Anthony Bini peran apa pemain yang penting sih untuk bisa menarik crowd juga nantinya ke IBL All Star I'll be there hopefully the plan is gue ke akan Semar ke Semarang nanti untuk IBL All Star semoga bisa bikin konten yang oke okay juga um, Berarti sistem votingnya IBL harus dibetulin sih and then that team legacy team future I don't know how it gonna goes man I don't know we will we'll see sih nantinya sih uh, gue sih masih mendingin kayak pilih ya West atau gue nggak tahu sih kayaknya gak ada West sama East sekarang kayaknya nggak ada nggak ada divisi merah Gak ada divisi putih kalau dulu kayak lebih asik sih divisi merah divisi putih uh, but good luck dong untuk semua pemain semoga pemain favorit kalian akan menjadi IBL All Star nantinya dan sedih juga adalah Kemungkinan besar Coach Meldi akan kena stop, sih karena Coach Meldi ada bersama Coach Yobel. Coach Yobel obviously sebelah satu. Sekarang ini rekornya setelah tadi malam Satria Muda kalah I think Coach Yobel akan jadi pelatih sana. Harusnya di handpick aja, ya, biar dua-duanya kepilih. Karena menurut gua these are the two best coaches this season sih, Coach Meldi dan juga Coach Yobel. Jadi, aduh, semoga aja tahun depan untuk sistem voting IBL bisa diperbaiki lagi sih untuk All Star-nya. So dari Aibia, sekarang kita pindah ke Philippines kemarin Philippines ini asik banget kehadiran pemain favorit gue yaitu Carmelo Anthony Carmelo dari All Star, tiba-tiba harus nongol di Manila kemarin ini itu adalah idola gue yang kasian banget sampai sekarang masih unemployed masih belum dapet tim sama sekali apa gua mikir tadinya at least abis trade deadline mungkin ada satu tim yang mau pick up dia sih, tadinya kan kayaknya Phoenix Suns pengen tuh tapi sekarang ini Phoenix Suns kayaknya lebih pengen Derrick Rose dan Carmelo baru aja ke. Sebagai FIBA World Cup Ambassador kemarin ini uh, Berdoa banget sih, nanti dia akan mampir ke Jakarta sih uh, Sebagai World Cup Ambassador ini Semoga, ya kita bisa ketemu, bisa foto Itu kayak fans basket Indonesia pasti akan seneng banget sih kok bisa lihat pemain yang boleh dibilang Hall of Fame um, NCAA Champion uh, Salah satu scorer terbaik di NBA sepanjang masa Yaitu Carmelo Anthony kok bisa ada di, dia bisa hadir di Jakarta Indonesia menurut gue itu akan epic banget sih nantinya. Dan kemarin ini dia berkesempatan untuk nonton timnas Filipina uh, menang 1796 dari Lebanon. Uh, debutnya Justin Brownlee kemarin ini bersama timnas Filipina. Not bad, top scorer dia dengan 17 poin kemarin ini. Ada beberapa dunk juga. He looks very solid though uh, Walaupun umurnya udah agak tua tapi of course akan tetap membantu karena dijago banget sih Justin Brownlee ini. And my guy From Seattle uh, Jamie Malonzo uh, Also played well Dia main 15 poin juga Di depannya Carmelo Anthony Dan ada satu Two handed slam Gila through the lane Itu kalau kalian lihat Videonya itu ada di uh, Instagram media itu Keren banget sih <laughs> gua saya taruh videonya FIBA Karena akan kena Automatic Copyright Kalo gue taruh di sini ya um, Kalau tim Filipin timnas Filipin Mengirim tim ini yang ke SEA Games Ini akan ngeri banget guys <laughs> Ini timnya kuat banget Ada Dwight Ramos juga lagi Aduh akan susah tuh untuk kita mempertahankan gold medal sih kalau memang mereka akan mengirim tim yang ini nih. Aduh, semoga nggak ya. Semoga pakai tim yang lain aja lah nanti Filipina <laughs> Oke, okay. dari Filipina sekarang kita of course akan pindah ke NBA. Kita akan mulai dengan The New Look Chicago Bulls. oh wow, jadi jago kan ada Patrick Beverly. Uh, kemarin at one point aja mereka sempat up by 50. Points gila sih dan akhirnya mereka menang 131-87. Patrick never disappoints guys. <laughs> Communication, intensity dan juga energi Chicago Bulls kemarin langsung berbeda sih. Menurut gue langsung berbeda pas ada Patrick Beverly. Uh, biasanya Chicago Bulls suka menang di awal satu quarter atau dua kartu dua quarter awal karena itu mereka di quarter tiga empat kekejar. Kemarin tapi untungnya enggak mereka main-mainnya stabil dan Ya yeah, man, backcourtnya mereka ngeri sih defense ya sih. Alex Crusoe dan juga Patrick Beverly. Wuh, how you gonna go pass by that? Gila sih. Um, itu semua pemain harus... Yang offense harus kerja keras sih, untuk lewatin dua pemain itu sih nantinya. Dan Zach Levine nembaknya langsung benar juga. 34 poin, 12 dari 17 field goal-nya. The Mother Rosen nambahin 17 poin. Sekarang kita tinggal lihat aja nih. Seberapa bisa konsisten dan juga bisa seberapa lama Bulls ini semangatnya seperti ini mainnya. Oke, okay, sekarang kita berikutnya juga pindah ke Atlanta Hawks. Yang kemarin ini dipimpin oleh assistant coachnya Ataupun juga interim coachnya yaitu Joe Pronti. Uh, Nate McMillan dipecat langsung manjur guys. Langsung manjur karena ngebantai number one number one defense. Number one defense in the NBA dibantek main nih yaitu Cleveland Cavaliers 130-119 um Hawks juga sempat nyetak 81 poin in the first half man that is crazy. Waduh loh nih defense nomor 1 loh. Um, tapi yang biasanya tim yang baru pecat pelatihnya tuh biasanya next gamenya gacor sih. Tapi kita lihat bisa bertahan berapa lama, biasanya 4-5 game aja sih. Dan juga kayak Chris Snyder juga udah mau beres kayaknya. Bentar lagi kayaknya akan di-announce juga kok dia adalah pelatih barunya. Atlanta Hawks. kasihan ya, Jopranti ya. Bahwa tim yang menang tapi gak jadi head coach. Tapi... Gue kemarin ini kalau lihat sekarang main ini gue bilang bahwa pressure nya ada di Trey Young dan main Trey Young ini main cukup efisien dengan 34 poin dan juga 9 assist. Andi John Terry juga mainnya kayak lebih bagus sekarang ini Eh uh, statistiknya dulu tuh gitu, jadi 25 poin, 9 rebound, 8 assist, cuma kelakuannya kelakuannya keluar lagi gitu, yang kayak kemarin pas summer ting kebuk-bukin bola, kok gak kayak sama Paolo Banquero. Nah ini. Kemarin, dia ngejatuhin Darius di Garland. Abis ditunjuk sama doi. <laughs> Aduh, DJ, don't change bro. <laughs> Tapi, um, gue lupa loh. Kalau Atlanta Hawks ini mendapatkan seorang sedik B. Mereka sih hoki banget sih dapet sedik B. This is a good, good player. Detroit Pistons, Dimana dia kemarin 19 poin. 5 dari 8, 3 poinnya. Uh, I think Siddiq baby bisa jadi X Factor sih nantinya Untuk Atlanta Hawks bisa naik lagi Di Eastern Conference uh, Joe Pronti did a good job coaching uh, In that game uh, Kemarin itu ke orang-orang pas lagi Cavaliers Udah mulai ngejar, udah make their run uh, They call time out dan dia masukin yang lagi untuk settle the offense So big credit though untuk Joe Pronti And yeah he make a couple adjustment Untuk bisa membawa Atlanta Hawks kemarin ini menang Oke okay, sekarang kita pindah ke Kendrick Perkins, <laughs> Kendrick Perkins, really need to think about his take, bro. Like I know Warriors emang lagi struggling. Warriors are number nine. Uh, karena ini kau ngalah 500, 30 dan 30 uh, rekornya. Uh, but come on, now masih ada rupun game lagi. Steph Curry, Steph Curry, I think will return next week. Uh, GP 2 juga belum main. Walaupun GP 2 kayak mungkin playoff baru main, tapi Defending champion We gotta give them more respect Dengan tim yang masih ada Clay Thompson Masih ada Draymond Green Jordan Poole Steph Curry and Andrew Wiggins juga masih cedera I think They need they deserve more respect i see jangan bilang kayak season-nya udah sekolar karena mereka enggak bisa repair the relationship Draymond dan juga Jordan Poole yang awal season ataupun juga sebelum season mulai pukul-pukulan nah itu katanya katanya injuries gara-gara itu udah enggak bisa diperbaiki sama sekali dan udah harus diganti udah harus dibubarin sama kayak Golden State Warriors ini timnya um tapi kemarin late thompson mungkin dengar itu juga langsung ngamuk kali ya late thompson langsung made it rain at Chase center kemarin dengan 12 three point shot Uh, Warriors kemarin itu menang 116-101 atas Houston Rockets Gak ada dua point field goal sama sekali untuk Clay Thompson <laughs> Semuanya 12 uh, Semua field goalnya adalah 3 point Dan dia selesai dengan 42 poin kemarin Ini dan menurut gue Ini sangat encouraging banget sih untuk fantasy Warriors Karena uh, Clay obviously belum konsisten Abisnya cedera 2 tahun uh, Kalau dia bisa mulai kayak konsisten aja 20 game terakhir ini Dan juga bisa mainnya sepanas ini That will be good sih untuk si Golden State Warriors karena setelah ini juga schedule Warriors gak gampang sih schedule Warriors banyak ketemu tim tim yang mau masuk playoff juga jadi uh, they have to be on top of their game sih kalau memang dia nggak mau apa kok dia mereka gak mau avoid si play-in turnamen ini nantinya um, Clay menjadi pemain pertama di NBA uh, yang bisa at least dua kali three point uh, sorry yang menjadi pemain pertamanya tak 12. belas at least 12 kali three point, dua kali dalam satu season yang sama, dia pun juga udah ngalahin rekornya Steph Curry, Steph Curry baru 2 kali, uh, sedangkan dia sudah 3 kali, um, ya yeah, man, hopefully Steph bisa balik cepet-cepet sih, karena uh, they, they will need Steph sih, untuk bisa finish the season strong, like uh, man, Patrick Baldwin Jr., earn some respect I think from gue dari teammate-nya juga. He played really well. Pintar juga mainnya menurut gue, pintar baca situasi, pintar adjust juga. Eh dia 11 point, tiga dari lima three point-nya. Eh uh, Steve Krating should give him more minutes in the future. Eh uh, I think he bisa provide juga uh, bisa provide warriors with some offense Dan juga dengan panjang tangannya juga Dia oke okay, bisa kayak Laurie marketing lah Tipe-tipe Laurie marketing gitu lah ya uh, Setelah itu mainnya anak jaksal Not bad lah uh, Jaren Poole 15 poin Dan juga 8 assist uh, Love how he finds uh, the open shooter kemarin ini Dan dia kongkala -kong -kong juga ada buzzer beater kemarin um, Gue tau sih uh, Sekarang ini emang Warriors tuh nggak sebagus tahun lalu, tapi juga tahun lalu gue nggak nyangka mereka bisa sampai juara sih. Jujur aja gue nggak nyangka mereka bisa masuk ke Western Conference final, tapi gak nyangka. Jadi, I don't think you can count them out, sih. I don't think you can count the uh, defending champion out for the season. Uh, kayaknya, Candy Perkins sakit hati aja kali sama Draymond. Nih. Dulu kayak sering kata-katanya sama Draymond itu, jadi kenapa menurut gue kayaknya dia tuh pengen banget. Pengen banget kayak Warriors out dari playoff ataupun jadi play di tahun ini sih. Jadi, uh, he needs to chill a bit. Uh, I think the Warriors gonna be okay, apalagi nanti kalau weekend sudah balik, staff sudah balik, dan juga GP2 sudah balik, I think They should be okay, I mean, they know how to play with each other Mereka tuh hanya perlu, hanya perlu nyampe playoff aja sih, si Warriors nih, kalau mereka nyampe playoff, I think Semua tim gak ada yang mau ketemu mereka juga sih, jadi uh, Um, gua gak akan iniin -in Warriors Gak akan count them out Sampai bener-bener bener bener bener mereka ke eliminated dari playoff nantinya Ngomongin Warriors Of course kita harus bahas Ini udah game dua hari yang lalu sebenarnya, Tapi nggak apa-apa lagi kita bahas hari ini Yaitu Los Angeles Lakers Nanti kalau ngomongin Lakers gua nggak minum Nanti gua di di comment section di bawah Jadi gue udah siapkan Harmless Harvest hari ini adalah air kelapa Yang cukup mahal di Amerika Tapi paling enak ini This is the best. Ini 6 dolar. Harganya sebotol segini. 6 dolar kali 15, puluh ribu guys. Ini puluh ribu. Tapi ini asli guys. Ini the best. Enak banget. Hmm. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Delicious, made the harmless way. Wah, udah bisa nih makanya nih kalau ngomongin Lakers masuk iklan nih. Yang punya botol minum, yang punya minuman bisa langsung sponsor ke Timeout. Jangan kayak Anthony Johnson. Anthony Johnson kasihan banget, man. tiap tiap vlognya dewa, minta banget dia disponsori nama Crystaline. <laughs> Crystaline, aduh, sampai nyanyi-nyanyi kadang-kadang. Tapi deh, lucu sih, lucu sih. Tapi oke, okay. the new look Los Angeles Lakers, wah wow, gila kemarin. Anthony Davis sama Lebron hanya mainnya di 26 menit, tapi mereka tetap bisa bantai Warriors, man. 124, 111. Apakah sudah layak? Squad barunya Lakers ini dibilang for real Untuk bisa contend for the playoff uh, Kalo gue bilang sabar dulu guys Sabar dulu sampai weekend ini Karena ya weekend ini mereka akan dites benar bener sih Mereka akan ketemu Dallas besok ini Lalu akan ketemu dengan Memphis Grizzlies Itu adalah dua tim yang kuat di Western Conference Dan kalau mereka bisa menang dua-duanya Gue akan akuin Gue akan akuin di time out Lakers itu Dengan tim barunya Itu akan masuk ke playoff Dan gue bilang mereka akan jadi tim yang for real nantinya oke okay. uh, Tapi gue akuin sih tetap Gue akan akuin tetap Energinya jauh lebih bagus sih Energi dan juga depthnya mereka sekarang ini jauh lebih bagus Karena lu kapan bisa inget Lebron cuma 13 poin Eddie cuma 12 poin Terakhir kapan dua orang itu nggak ngegendong dan Lakers bisa bantai? Lo inget gak? Gue <guluh> mah ingetnya LeBron kayak udah harus 40 poin aja, Lakers masih tertatih-tatih. Masih susah banget kayak mau menang game tersebut. Edi udah jatuh-jatuh pegang kaki, udah harus 38 poin, 20 ribuan tuh juga masih tipis-tipis biasanya menangin Lakers. Tapi kemarin Gil ini kapan kejadian terakhir kayak gini nih? Uh, dan ya, yeah, ini... Edy sama Lebron udah main 161 game bareng. Dan ini pertama kalinya Edy atau Lebron itu nggak ada di top 3 scoring. Wah, gila juga ya. Pertama kali nih dalam sejarah. Dan... Doanya fans Lakers terjawab guys Akhirnya kalian mempunyai seorang shooter <laughs> Itu yang udah ditunggu-tunggu sama fansnya Lakers loh. Yaitu Malik Bisley Malik Bisley dua hari yang lalu 25 poin 7 dari 11 3 poinnya Akhirnya enak ya kok punya volume shooter ya Kalo punya volume shooter nembak banyak gitu Terus masuk nembaknya tuh enak banget Dan nih ini udah kedua kalinya loh Malik Bisley setahu gue nyetak at least enam kali 3 poin Bersama Los Angeles Lakers ini udah lumayan empat kali, kayak, bermain empat game ya tapi udah dua kali kejadian itu dan kemarin ada momen yang menarik saat dia minta maaf ke coach Darvin tentang tembakannya dia, tapi coach Darvin of course malah encourage dia untuk nembak semua nih ditembak aja lah pokoknya lah. lo kan datang bawa ke sini untuk nembak gitu, jadi nggak usah malu-malu gitu, jadi that was a really good conversation dan juga exchange antara uh, Malik Beasley dan juga coach Ham. Um, Of course, selain itu juga main Austin Reeves, juga step up. Nggak miss sama sekali. 17.6 dari 6 nembaknya dan 4 assist Of course, gue juga masih suka Rui Hachimura. Yang 14 point off the bench. And juga Jared Van Roo, yang Kita nggak boleh lupa, men. Dengan 9 reboundnya. Cuma memang pemain, sayangnya kemenangannya itu ada Dilo Cedera, ya. Dilo ginjak kakinya Dante di Vicenzo. Nggak sengaja. Enkel, uh, tadi menurut gue sih nggak akan parah, sih. Harusnya out-nya nggak akan lama. Um, tapi... Nggak salah sih menurut gue kalau fat tapi menurut gue bentar lah ya optimisnya <laughs> fansnya Lakers gue nggak atas sih tapi gue yang rasa mungkin di luar sana fansnya Lakers kan udah optimis banget sih dengan tim baru ini tapi menurut gue tunggu weekend ini sih tunggu lawan Dallas sama lawan Memphis kalau kalian bisa menang boleh lah optimisnya luar biasa sih untuk ke depannya tapi setahu gue Lakers itu memiliki salah satu Schedule yang cukup mudah sih Untuk akhir season ini Mereka uh, Setelah berat di awal Mereka finishnya Finishnya akan agak lebih mudah Dan gue yakin sih Kayaknya Lakers Posisi 9 Posisi 8 Itu harusnya bisa sih Aman ya Oke okay. Arang kita ngomongin tim gue, Los Angeles Clippers yang membuat gue sangat kecewa banget kemarin ini. Eh uh, patah hati banget si Clippers gue kalah 176-175 lawan Sacramento Kings lewat double overtime nih. Game gila sih, lebih seru daripada All-Star game, guys. Ini timnya si Sacramento Kings itu nyetak poinnya lebih baik daripada tim LeBron guys kemarin ini ini aja harusnya jadi All Star game ada defense lagi sebenarnya main defensenya bagus loh lo kalau latihan kawat nembaknya di babak kedua itu nembaknya susah nembaknya susah semua guys nggak gampang ya tapi um, nyesek banget sih karena seperti gue bilang di tiga menit dua setengah menit terakhir itu up by eleven lalu terjadi lain namanya Russell Westbrook turnover lalu Paul George ngajil less turnovernya uh, Paul George parah sih. Di quarter keempat itu harusnya bolanya jangan Paul Josh yang bawa sih Aduh, gua sampai meler ingusnya Empat turnover-nya sih cara beruntung kena 8 orang langsung Dan itu langsung kekejar sih After that, ya of course Malik Monk, 3 point Aduh Untuk bawa cover itu tuh bener sakit banget sih kalo diinget-inget karena Gue pengen banget jujur main pengen banget Russell Westbrook itu debutnya bisa menang sih sama Los Angeles Clippers Tapi of course kredit lah Untuk Malik Monk dan juga Daren Fox Malik Monk sih Out of this world, kemarin ini mainnya 45 poin karir high, uh, 6 kali three point shot, dia berubah jadi Michael Jordan kayaknya kemarin itu uh, di kuota dan juga dibawa overtime. And of course terakhir itu ya si Darian Fox yang menyudahi pertanyaan ini with a elbow jumper at the end. Duo ketak ini benar-benar kelas banget sih menurut gue. Fox juga 42 poin, 12 asis dan 5 steals dan gue Sebelum kita ngomongin Clippers, gue mau kasih kredit dulu kepada Cimezi Metu. Ini yang mungkin dompet Sabonis sempat fall out ya. Orang mungkin nggak matiin dia, tapi dia ada beberapa defensive stop yang penting banget. Dan juga terakhir dialah yang dia men-challenge tembakannya Nicolas Batum sih. Three point Nicholas Nicolas Batum at the buzzer itu dia yang challenge. Jadi he was very solid sih menurut gue dan mungkin. Kemungkinan bisa juga Mike Brown akan bisa jadi coach of the year sih nantinya sih, karena Kings nomor tiga guys. Kings number 3, siapa yang nyangka Kings nomor 3 in the West bro? Gila sih, 34, 25 rekor sekarang ini. Uh, man, just an amazing offensive game. Dan mereka juga offensive ratingnya nomor satu, aku salah sekarang ini uh, dalam sejarah NBA. kau nggak salah baca tadi di state Muse. Um, but like I said, ini nyesek banget sih. Ini nyesek banget untuk fans Clippers, like karena Kawhi main 46 menit guys, ke main 46 menit dan kita masih kalah main ini nih guys aduh gila tuh, gue gak ngerti sih sama Ty sih mainin ke Y46 nih kalo ke main 46 menit, dia bisa isi rahatnya 2 minggu nih guys bisa isi dua minggu, bahaya ini makanya tapi, emm um, <tuh>, menurut gue Ty main itu salah banget sih Ty Loo, salahnya yang pertama yang gue paling sebel itu adalah uh, Terence Man. Terence Man itu adalah the best defender in Clippers, dan juga dia mainnya lagi oke, okay. dia main hanya 18 menit Bones Highland Gue gak tau kenapa dia gak main sama sekali, 0 menit gue shock banget sih Like, lu ambil dia dari Denver And then, lu gak mainin dia sama sekali Terus, beberapa kali time out Itu, abis dari time out, gak tau playnya apa, tiba-tiba jadi turnover aja Seperti yang terakhir tuh, yang terakhir itu playnya gue gak ngerti kenapa bottom 3 point, kenapa gak ada coba play ke dalam gitu So that's like a couple of things yang menurut gue Uh, gak jelas ya, ama main main gak ada Zubac, of course gak ada Zubac, kemarin berasal lah, gak ada Zubac, uh, interior defense-nya ancur banget uh, And of course Plumly, Plumly di double overtime, aduh TO dua kali guys, TO dua kali, I don't know man, gue sebel sih apa Mason Plumlee sih, asli sih Sebel banget sih, just a bad decision-nya kemarin untuk mainin Mason Plumly Dan juga, kemarin PG gak bisa main baik-baik karena terakhir itu di overtime dia gak bisa main karena dia masih minutes restriction juga harusnya melihat restriksinya dibuang aja lah biar aja lah PG gue mendingan PG sih walaupun gue tahu PG dia turnover banyak di akhir quarter keempat tapi mendingan dia finish the game juga sih, tapi banyak sih kemarin ini gue bilang kemarin kesalahannya adalah Tyron Lu sih dan oh iya satu lagi gue lupa pas lagi up by 3 itu gue gak tahu kenapa Tyron Lu gak nge-fall di Sacramento Kings di quarter keempat akhir itu itu juga a big big mistake from him menurut gue jadi gue bisa point out siapa kemarin ini yang bikin biang kalahnya Clippers Tyron Lu PG13 yang turnover banyak and of course uh, Mason Plumlee Mason Plumlee nah orang pasti akan nanya gimana Koroki debutnya Russell Westbrook uh, Russell Westbrook 17 poin uh, 14 asis ini adalah rekor untuk uh, pemain yang debut untuk Clippers I mean like 14 asis good I love the 14 asis the 17 poin is okay Iya oke okay, karena dia dua kali overtime timnya 174 poin ya tadi uh, itu banyak banget guys. <laughs> Tar gue inget-inget dulu 175 poin sorry 175 poin dia cuma 17 that's not a lot that's not a lot guys kalau lo pikirnya kayak gitu ya jadi um, I think kalau gue kasih nilai dia main C plus lah si Rasul Bas karena defense dia parah defense si Russell Westbrook parah dia beberapa kali bayarin Shooternya si uh, Kings kosong sih jadi dan juga dia 7 turnover guys, dia 7 turnover, that's a lot sih, jadi kalau gue mau pesimis tapi gak mau pesimis gimana nih guys sih, <laughs> tapi ya, kecewa sih sama uh, Clippers gue dan juga sama Russell Westbrook sih, tapi I guess it is expected game pertama juga sama tim baru, uh, pasti akan banyak miscommunication juga, uh, gue akan lihat 2-3 game ke depan ini sih gimana responnya Clippers setelah kalah ini sih, tapi kok gue ngelihat just a very bad game dari Clippers kemarin ini dan gue lihat kok kayak gitu itu akan susah untuk mereka bisa survive uh, di Western Conference season ini. sih. At least untuk bisa masuk ke final Western Conference itu akan berat menurut gue sih kalau lihat game seperti kemarin karena you allowed 176. Gila, gue enggak pernah ngelihat poin di regular season sebanyak ini sih. Ini game kedua eh ini game dengan poin terbanyak kedua ya, dalam sejarah NBA sih. So Tylu I think Ty Lu, if he cannot get his shit together in the playoff, at the, in the playing tournament at the end of this season they gotta change and Lue bro it's time to change him bro like dulu gue suka banget sama Ty Lu, I don't know akhir-akhir ini menurut gue questionable aja sih banyak, dan dia kayak ga ada play gitu, dulu kan dia jago banget adjustmentnya tapi menurut gue kayak kemarin gitu masukin dia masukin Eric Gordon apa untuk aduh terakhir-terakhir itu gue juga bingung sih kenapa, dan juga ada satu saat di kuarter 4 kalau kalah untuk defense, dia malah masih nge-naster Westbrook, aduh, <laughs> anjur, pokoknya kecewa banget sih sama ya, Clippers gue nyesek banget man. ini kalah, but, it's what it is, one game, hopefully, uh, game kedepannya dia bisa bounce back sih, tapi yang pasti, what a game though, Sacramento Kings, selamat untuk fans di Sacramento Kings, uh, that was just an amazing, amazing game menurut gue, uh, dari mereka, Uh, play of the day, of course, gue akan kasih Malik Monk, uh, cocoknya deh 45 poin, 15 dari 24, field goal-nya ada 6 dari 12, street point-nya, one of the greatest game ever in the NBA, so that is why he is our play of the game, and of course, timnya dia menang, guys, gila, salut sih, Paul si Sacramento Kings itu main back to back, loh. back to back, guys, gila, dan Clippers gue masih kalah, ha. Batal beli jersi Westbrook <laughs> Kayak males gue beli jersi Westbrook Jadi ya udah 26 menit guys Start time waktu kelamaan nih gue curhat tentang uh, Clippers But yeah I'm not happy though I'm not happy overall I'm not happy with Debutnya Westbrook dan juga gue gak happy Dengan kekalahannya Clippers kemarin So I'm just really really mad about it so Time again, thank you so much guys for watching today. Terima kasih sudah nonton secara full. Kalau kalian nonton secara full, gue kasih jempol dua guys. <laughs> really appreciate everybody. Uh, semoga kalian gak bosan nonton episode hari ini. And yeah, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. I will see you guys again very soon. Episode, everybody.